Maldini berharap AC Milan jumpa Real Madrid di 16 besar Liga Champions Direktur teknik AC Milan Paulo Maldini berharap timnya akan berjumpa dengan Real Madrid arahan Carlo Ancelotti di babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. AC Milan menyegel satu tempat di babak 16 besar Champions League musim ini berkat kemenangan atas RB Salzburg. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion San Siro, Milan pada Kamis 3 November 2022 dini hari itu, Rosson sukses menang dengan skor 4-0. Kemenangan tersebut membuat Rossoneri finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 10 poin dari enam laga. Ini merupakan kelolosan pertama AC Milan ke-16 besar Champions League sejak musim 2013-2014. Pada drawing atau undian babak 16 besar nanti, AC Milan akan menghadapi sejumlah tim kuat macam Porto, Bayern Munchen, Tottenham, Man City, Benfica, serta Real Madrid. El Real sendiri menjadi juara grup F dengan torehan 13 poin. Pasukan Carlo Ancelotti membutuhkan 4 kemenangan, satu kali seri, serta satu kali kalah selama fase grup. Lain itu, Real Madrid merupakan juara bertahan Liga Champions dan musim ini mereka tetap menjadi salah satu favorit juara. Kendati demikian, Paolo Maldini merasa jika AC Milan berhadapan dengan Real Madrid akan menjadi sesuatu yang indah. Terlebih, Ancelotti merupakan eks pemain dan pelatih AC Milan. Ancelotti juga sudah mempersembahkan dua trofi Liga Champions selama menukangi Rossoneri. Melawan Ancelotti itu akan indah, ungkap Maldini dikutip dari Football Italia. val Verde bisa sahabat d'Or tahun depan Gelandang box to box Real Madrid Verival Verde melanjutkan performa sensasionalnya musim ini. terbaru bintang Timnas Uruguay itu mencetak satu gol dan satu assist saat Real Madrid menggasak Celtic di Champions League. Valverde bahkan terpilih sebagai man of the match, alias pemain terbaik pada laga match D6 Grup F Champions League 2022-2023, yang berakhir dengan kemenangan telak 5-1 Real Madrid di Santiago Bernabeu, Kamis 3 November 2022, dini hari waktu Indonesia Barat tersebut. Berkat hasil ini, Real Madrid finish sebagai juara Grup F dengan perolehan poin 13. Menurut catatan Octa, kami, Spalverde telah terlibat langsung dalam 13 gol dari 19 penampilan terakhirnya bersama Real Madrid dengan torehan 8 gol dan 5 assist Terehan tersebut menyamai pencapaiannya dalam 147 laga sebelumnya bersama Real Madrid di Lintas Ajang. Tentu, ini kemajuan performa yang luar biasa dari pemain berusia 24 tahun itu. Belum lama ini, rekan setim Valverde di Real Madrid, Toni Kroos bahkan mengklaim juga sang gelandang merupakan saat dari tiga pemain terbaik di dunia saat ini. Andai memang mampu terus melanjutkan tren positifnya sampai akhir musim ini, membawa Real Madrid meraih gelar domestik atau Eropa di akhir musim nanti, atau juga mampu membawa uruguay berprestasi di Piala Dunia 2022 nanti, bukan tak mungkin Valverde bakal masuk nominasi peraih Ballon Dior tahun depan dan mungkin juga menyabut trofi bola emas pemain terbaik dunia tersebut.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 Celtic FC sebenarnya mendapat peluang mencetak gol dari titik putih pada babak pertama menyusul pelanggaran Ferlan Mendy terhadap Leal Abada. Apus bagi Celtic, Josip Juranovic menyanyiakan kans mencetak gol pada menit ke-35 setelah sepakan kaki kanannya diblok oleh Teeboe Kurtzhoijs. Momen ini menandai kelima kalinya Kurtzhoijs mematahkan penalti dari total yang ia hadapi di lintas kompetisi. Dua di antara lima penyelamatan penalti Kurtzhoijs terjadi di Liga Champions. Catatan ini layak disebut sebagai progres positif untuk kiper asal Belgia tersebut jika dibandingkan awal karirnya bersama Los Blancos. Kala itu, ia hanya bisa menyelamatkan satu penalti dari 18 eksekusi pertama yang ia hadapi sebagai kiper Real Madrid. Kipera Kurtzweiss melawan Celtic FC pun instrumental dalam mencegah wakil asal Skotlandia itu mencetak gol lebih banyak. Statistik UFO menunjukkan Kurtzweiss sukses membuat tujuh penyelamatan sepanjang pertandingan. Cross, Guardiola adalah pelatih yang sempurna untuk saya. Fans Real Madrid mungkin kurang menyukai Pep pelantaran namanya amat lekat dengan Barcelona. Beberapa tahun lalu, ia sempat hantarkan Blaugrana mendulang 6 gelar dan mendominasi La Liga. Setelah Barca, Pep sempat melatih Bayern Munich dan Manchester City. Ia sempat bersuar Real Madrid dalam beberapa kesempatan di kompetisi Eropa. Namun, Los Blancos selangkah lebih unggul dari tim busutan Pep, musim lalu misalnya, kala City bersua Madrid di semifinal Liga Champions, Madrid mengalahkan Manchester City secara dramatis dan memaksa perjalanan mereka terhenti di fase empat besar. Namun, Toni Kroos yang notaben merupakan pemain kesayangan fans Real Madrid mengklaim jika Pep merupakan manajer favoritnya. Lalu jauh, ia mengklaim jika sosok asal Spanyol merupakan pelatih yang sempurna untuknya. Guardiola berjuang untuk mempertahankan saya bertahan di Bayern Munich hingga hari terakhir. Jika saya memiliki pelatih yang sempurna untuk saya, Pep orangnya, saya sangat menikmati waktu bersamanya. Ia banyak memberikan kemajuan dalam diri saya, ucap Kroos seperti diwartakan marka. Kroos memang hanya setahun di diasuh Guardiola, namun dirinya merasa Pep banyak memberikan impresi dalam waktu tersebut. Meski keduanya kini terpisah, baik Pep dan Kroos banyak menuai berbagai prestasi di Bayern dan Manchester City.